I get up, time is barely on our side, I don't want waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan ini Saya pribadi mengucapkan selamat Menjalankan ibadah puasa Ramadan Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah yang maha kuasa Amin ya Allah Herbal alamin pada kesempatan ini saya akan mereview beberapa stok kembali yang terbaru yang baru kita beli semoga stok-stok ini bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat saudara, -saudara yang akan membeli kendaraan insyaallah harga-harga yang kami tawarkan bisa menjadi acuan bahan rekomendasi saudara-saudara semua baik untuk itu saksikan Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini. Baru beli ini Agia G, Agia GTRD ya. Tipe Sportivo Agia TRD Sportivo bertransmisi manual tahun 2013. Platnya plat Tangerang Kabupaten. Untuk kondisinya masih mulus banget Cuma bemper depan aja yang lecet-lecet dikit Itu pun aman ya Nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Ini kita buka harga Untuk harga hotel kredit di angka 80 juta DP 15 juta angsuran sekitar 2,6an kurang lebih ya dikali 47 bulan estimasi 25 sampai tujuh dikali 47 bulan untuk eksterior dan interiornya bertransmisi manual ya Tahun 2012 Tipe E Bertransmisi otomatik ya Ini Saya jual Di DP 25 Angsuran 3150 kurang lebih Dikali 47 bulan Tipe E Bertransmisi otomatik Warna merah mobilnya bagus banget Kemarin udah di DP Tapi ke reject nih karena faktor data ya insyaallah mobilnya bagus banget Yaris tipe E saya jual 125 juta nego tahun 2012 kilometernya masih cukup rendah ya saudara-saudara untuk grade-nya tipe grid B. Insyaallah aman Baik selanjutnya Palace Manual tahun 2013 Pajaknya di bulan 8 Ini Kita jual 125 juta DP 20 juta angsuran di 33 sampai 33, 33 sampai 3,4 ya kurang lebih estimasi kalau saya sih merekomendasikannya untuk kredit di sariah untuk konvensional pun insya Allah kita siap bantu untuk harga jual 125 juta ya tipe veloz manual jarang banget nih batu cincin tahun 2013 Velos manual ini yang 1.500 cc ya untuk stok bisa langsung merapat ya untuk informasi lebih lanjut bisa langsung merapat ke showroom saya stok-stok dan pilihannya tersedia banyak ini ada brio tahun 2015 Bertransmisi otomatik ya Bertransmisi otomatik Sirion 2012, Sirion 2012 buat transmisi automatic juga nih. Buat transmisi automatic, pajaknya di bulan 9. Kalau yang periuk, pajaknya panjang di bulan 11 ya. Baik, ini Altis yang kemarin. Masih tersedia kemarin kerijek juga Ini tahun 2009 ya Yang 1,8 tipe J Bertransmisi manual Ada seninya, dua udah upgrade g ya, mobilnya bagus banget. Ya saudara silakan bisa ke showroom kami. Ini ada Jazz 2015 nah, ribu servis ini udah di DP. Nah ini mobil DP-nya 20 juta, angsurannya di 25an ya X-Rail 2008, tipe ST yang 2500cc Pajaknya di bulan 2 panjang, tahun depan Grand Livina XV, tahun 2007, bertransformatik Agiage TRD tahun 2016. Pajaknya di bulan 6. Ini tipe TRD betransmisi otomatis ya, tahun 2016. Ini untuk harga OTR kredit kita jual di 99 58 deh. 98 OTR-nya 78 juta untuk kredit DP DP 15 juta angsuran di 2,8 sampai 2,9 estimasi kurang lebih ya sirion warna ungu dp13 juta angsuran di 2,3 an ya dikali 47 bulan 2,3 sampai 2,4 estimasi saya kurang lebih dp13 juta aja ya saudara-saudara Nah, Swift ST 2011 yang build up punya ini DP 20 juta angsuran di 2,9 sampai 3,1an ya estimasi saya kurang lebihnya dan Xenia Air Sporty tahun 2013 kemarin udah di DP ke reject juga nih stoknya banyak ya saudara, saudara bisa langsung pilih mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan servis sudah di DP Langsung merapat ke toko saya ya Oke okay, baik Sekian dari saya apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan mungkin yang kurang menyenangkan Saya pribadi mohon maaf dan mohon dimaklumi Semua ini kesalahan dari saya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa Dan untuk para saudara yang telah menyaksikan saya ucapkan terima kasih Dan semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka petaka Disehatin badannya Dibanyakin rezekinya Yang sedang sakit Semoga Allah berikan kesehatan Diberikan kesembuhan Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan Akhirul salam Mohon maaf sekali lagi Saya tutup taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Salam otomotif Derosa otomotif